Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam channel saya Gimana kawan-kawan kabarnya Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya kawan Sekarang Saya mau bikin video ini loh Mau goes Mau Olahraga Olahraga pagi Biar Biar pres pikirannya ya Mau lihat-lihat Ayo lihat-lihat jalanan goes di Korea ya kawan. Yuk kita lihat. <SILENCIO> Masih bagus itu nggak ada orang lewat Kayaknya masih pada tidur Kalau di pagi-pagi kan, pagi -pagi kan ramai Masyarakatnya itu berseliweran Ada yang cari sarapan Ada yang pergi ke sawah Ada yang habis sholat jalan-jalan Kalau di Korea Mangga enggak Kalau pagi itu ya pergi Uangnya dijual sendiri. Karena ya kita hmm. buah pok sunga mulai panen. Jadi di sini jualannya itu di depan kebun disediakan lapaknya. Jadi langsung metik dari kebunnya langsung dijual di pinggir-pinggiran jalan. Di depan situ pohon anggur semua. Ada di, di depannya itu dibikin lapak bilanya. Setiap kebun ada lapaknya. Jadi langsung petik, langsung dijual. Kadang pen, pembelinya juga itu langsung milih sendiri ke kebunnya. Cari yang segernya itu. Nah, sampai di sini dulu ya kawan. Untuk di daerah sini, saya akhiri dulu di sini ya kawan. Nanti kita sambung ke daerah-daerah lainnya ya. Jangan lupa like share comment and subscribe ya kawan karena channel saya itu masih karena channel saya itu nggak ada apa-apanya lah ya tanpa dukungan kalian semua ya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu mendukung channel saya ya semoga kalian semua juga sukses selalu yo saya akhiri